Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Gemini. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Gemini di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Gemini di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Gemini di bulan April tahun 2021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 Ten Obsort ataupun 10 pedang. Secara umumnya ten obsort itu diartikan mendapatkan pengkhianatan dari dalam diri sendiri, mendapatkan pengkhianatan dari orang lain, mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang tercinta serta orang-orang yang ia sayangi. Dan di sini menggambarkan. Kesehatan seorang Gemini akan mengalami penurunan di bulan April tahun 2021 yang dimana diakibatkan seorang Gemini akan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia sayangi, orang yang ia cintai, dan orang-orang di sekitarnya yang berdampak negatif kepada kesehatan seorang Gemini di bulan April tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah kenaik option. Secara umumnya, kenaik offshore itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang usianya sudah matang pikirannya, dan seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan, seorang Gemini akan mendapatkan kesehatan yang menurun, yang dimana mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang sekitar, orang yang ia sayangi, orang yang ia percayai, yang disimpulkan dengan kenaik offshore. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, The lovers. Secara umumnya The lovers itu diartikan percintaan-kecintaan Sesuatu yang berjalan dengan baik Jadi jika kata The lovers Kita gabungkan dengan kesehatan seorang Gemini Di sini menggambarkan Kesehatan seorang Gemini mengalami penurunan Yang dimana dikarenakan mendapatkan pengkhianatan Dari orang-orang yang ia cintai Yang ia sayangi serta yang ia percayai Di bulan April tahun 2021 Namun di sini Seorang pasangan akan memberikan Sebuah perhatian memberikan sebuah pengertian yang dimana sini akan berdampak positif serta membantu seorang gemini bangkit dan dari pengkhianatan tersebut serta akan mendapatkan kesehatan yang akan lebih bagus di bulan April tahun 2021. Nah. Untuk kartu keuangannya adalah 3 of pentacle ataupun 3 poin. Secara umumnya, 3 of pentacle diterapikan, kestabilan sudah terjadi, kini saya hanya menunjukkan serta membuktikan kepada orang lain. Jadi di sini menggambarkan untuk keuangan seorang gemini di bulan April tahun 2021, keuangannya akan mengalami peningkatan yang dimana di sini seorang gemini akan mengontrol pengeluaran pendapatan. Kita di sini akan mendapatkan suatu hasil pekerjaan yang sangat bagus yang sangat maksimal yang mendongkrak kehidupan keuangan seorang gemini di bulan April tahun 2021. Dan di sini seorang Gemini akan menunjukkan hasil keuangan yang meningkat, yang dimana di sini setelah mendapatkan pengkhianatan, ia move dan mendapatkan keuangan yang meningkat, serta ingin menunjukkan kepada seseorang yang telah mengkhianati seorang Gemini di bulan April tahun, 2021. dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang suka berbagi kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar, dan untuk support energinya adalah Page of cup. Secara umumnya, page of card itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan keuangan seorang Gemini akan meningkat di bulan April tahun 2021, meskipun ia mendapatkan pengkhianatan. Dan kini seorang Gemini memperlihatkan keuangan yang meningkat kepada orang yang mengkhianatinya, yang dimana di sini didukung, disupport oleh seorang anak yang merupakan anak Gemini ataupun anak saudara Gemini sendiri. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Gemini, di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan akibat kecintaan dari seorang anak. Seorang Gemini membuat hasil yang sangat maksimal dan membuat dampak yang positif kepada keuangan seorang Gemini, sehingga di sini seorang Gemini mampu move serta memperbaiki keuangan pendapatan, yang dimana di sini seorang Gemini juga suka berbagi kepada orang lain tanpa memilih dan memilah, dan di sini seorang Gemini selalu mendapatkan support doa dan dukungan dari seorang anak. Dan untuk kartu-kartu pekerjaannya adalah seven of one, apapun tujuh tongkat. Cara umumnya, seven of one itu diartikan berusaha menghadapi dengan diri sendiri, cara sendiri, ide sendiri, dan kemampuan sendiri. Dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang gom ini akan mengalami peningkatan di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini seorang Gemini akan berusaha dengan ide cara sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, yang dikarenakan di sini seorang Gemini sudah mempunyai pengalaman mendapatkan pengkhianatan dari orang lain yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Namun di sini seorang Gemini membuktikan bahwasanya seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang tegar, buat bekerja, pantang menyerah, yang dimana di sini akan memperbaiki keuangan kehidupan. serta takkan seorang Gemini akan meningkat di bulan April tahun 2021 dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Gemini akan membuka usaha yang dimana usaha tersebut milik Gemini sendiri dan di disini seorang Gemini akan suka membantu orang lain yang berdampak positif kepada kehidupan serta keuangannya. dan untuk support energinya adalah Queen of One secara umumnya Queen of One itu diartikan seseorang wanita yang sudah matang pikirannya dan seseorang yang sudah dewasa dan di disini menggambarkan Karir pekerjaan seorang gemini akan meningkat di bulan April tahun 2021 yang dimana di sini dampak positif ia dapat doa dukungan dan motivasi dari pasangan gemini sendiri dan jika kartu lokas kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang gemini di sini menggambarkan karir seorang gemini akan meningkat drastis keuangannya akan meningkat drastis kehidupannya akan lebih bagus dimana di sini seorang gemini bersama pasangan akan sama-sama berjuang yang dimana antara seorang Gemini bersama pasangan mengikat sebuah ikatan cinta serta memberikan sebuah hasil yang maksimal hasil yang positif kepada kehidupan yang dimana sini seorang Gemini mempunyai pengalaman yaitu mendapatkan pengkhianatan dari orang lain di dalam kategori karir dan pekerjaan dan untuk hubungan asmaranya adalah three of cup ataupun tiga piala secara umumnya triokap cup itu diartikan indikasi orang ketiga mendapatkan perhatian yang lebih mendapatkan pasangan dari orang lain ataupun yang bisa dikategorikan dapatkan pasangan dari teman dekat ataupun dari sahabat sendiri yang disini menggambarkan kepada Gemini yang sedang single ia akan mendapatkan pasangan pujaan hati di bulan April tahun 2021 yang dimana di sini pasangan tersebut ia dapat melalui teman sahabat ataupun saudara sendiri dan di sini kepada seorang gemini yang sudah berpasangan akan mendapatkan pengkhianatan ataupun akan mendapatkan indikasi orang ketiga dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini pelakunya adalah gemini sendiri ataupun pasangan gemini sendiri. Di sini juga tidak tertutup kemungkinan pengkhianatan yang didapatkan oleh seorang gemini yang mengakibatkan kesehatan menurun yaitu dari seorang pasangan ataupun dari orang-orang yang ia percayai. Dan untuk support energinya adalah. King of Cup, secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri dan di sini menggambarkan seorang Gemini yang sedang single akan bertemu pasangan di bulan April tahun 2021 melalui perantara dari seorang sahabat saudara ataupun teman dekat kepada Gemini yang sudah berpasangan akan mendapatkan pengkhianatan mendapatkan indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan, namun akan berdampak positif kepada keuangan serta kehidupan. Dan di sini seorang Gemini mampu bangkit untuk memperbaiki keuangan kehidupannya, yang dimana di sini selalu didukung dimotivasi oleh sahabat-sahabat terbaik domini serta rekan dan orang terdekat Gemini sendiri. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Gemini di sini menggambarkan... Sosok pengkhianatan yang didapatkan oleh seorang Gemini di dalam kategori hubungan asmara tidak akan berpengaruh kepada kehidupan, yang dimana didukung terus oleh sahabat serta orang-orang terdekat Gemini sendiri. Dan The di sini menggambarkan kepada seorang Gemini yang single, ia akan bertemu pasangan, yang dimana di sini melalui saudara seorang Gemini, sahabat seorang Gemini, yang mengakibatkan hubungan asmara seorang Gemini yang sedang single akan lebih bagus, lebih bahagia, serta lebih romantis. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang gemini yang single akan melanjutkan hubungan asmara tersebut ke jenjang yang lebih serius dan ke jenjang yang lebih bahagia. Dan untuk angka keberuntungan seorang gemini di bulan April tahun 2021 itu berada di angka 10, 13, 37, 73 dan 36. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang gemini di bulan April tahun 2021. Semoga bermanfaat.